Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bugit tolong dari Rumajang. Syukur Alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Deki yang beberapa bulan yang lalu telah datang ke tempat saya untuk meninjau lokasi eh, budidaya mangkut BSF yang saya laksanakan. Di situ, Mas Deki banyak memberikan masukan, arahan, dan saran sehubungan dengan pengembangan informasi, yang saya punya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, Mas Deki, dari banyak Kemudian, saya juga mendapatkan berkah dari tamu yang telah didatangkan oleh saya Di situ, saya mendapatkan tambahan, mendapatkan tambahan rezeki. Saya ucapkan sekali lagi, Alhamdulillah. Kemudian ada penyemangat saya lagi, ini dari Yuri Gesef, telah mengeluarkan program dana bantuan sahabat Yuri Gesef, 100 juta rupiah, ini dengan bujuk nanti kita menjual margot kita ke YurIPSF. Ini bisa saya manfaatkan nanti untuk e, pengembangan margot saya, meningkatkan produksi margot saya dan penambahan biotong-biotong yang saya punya. Saya kira ini adalah bentuk kepedulian dari YurIPSF terhadap sahabat dan mitranya harus lebih baik. Untuk, e, ke depan agar bisa memproduksi lebih banyak lagi maggot BSF model tanpa bau ini. Kemudian bagi rekan-rekan, teman-teman yang ingin e, mengalami hal sama dengan kita dan rajin menjual maggotnya bioirgaset teman-teman Langkah awalnya bisa bergabung di FB yang sudah disediakan oleh diri PSF Di situ ada FB rahasia dan FB umum. Kemudian ada juga satu lagi aplikasi yang bisa didownload oleh teman-teman. Di situ banyak sekali video tutorial yang bisa ditonton oleh teman-teman. Kemudian yang paling akhir. Saya bergerak menjadi solusi Indonesia untuk lebih bersih. Karena apa? Karena budidaya makhluk BSF yang saya lakukan ini menggunakan sampah dan limbah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Indonesia, salam hemat dan Bersilah indonesia -bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.